yakin kuncinya itu yakin kalau eh. nah, tidak ada yang ada yang ada mungkin berhasil aku orang yakin mas siswa kan anaknya gagal ya eh? aku <tuh> kira aku yakin kan siswa-siswa menjalankan lagi itu ini dari si mana? pertama pakannya gampang mengkereweng cuwilan butuh Nggak pengen lemu, ngeyampas, punya bantu beli. Gampang, gue tidak pakan. Ini mau badan masnya. Wah, Kementer, sok, sok tahu lagi, ya. ini gurusan babi. Wah, beb, bawa bisnis sangat menjanjikan Buang susuk gitu, beb. Gambaran dulu. Di lauknya, ganti sombong kaji. Mau gak Apa rapanya dulu ya? Malas mas. mas pak yo rasanya nanggup banget kira aku terasa rasa setuju nih mas nah, ternak ternak ada di aku udah malu-malu kurang masuk pokoknya dia kira tuh jura apa-apa kira yang pentingnya urun. udah gak hitung-hitung ngerti-ngerti kandangnya 6 juta aku tuh paruh tolong juta eding karena kabutan saya mau nanggupin ini nah, yang saya suka ini menggagal mas Selah percaya aku. Wah, penting terna depan masuk lu, Ayo, Wah, bukan Bisnis, bisnis, bisnis, bisnis, Daripada nganggur tadi, pun perngat tidak kerja sike, kek. Gledek kena gumut dal ora en. pelit. usaha rak, terus to. Jelah aku modali. eh, sesok ya seneng. Masa uh. Aku non jalur mau buat non. hati-hati, rawa paham, tapi najis Lungguh masalah gampang lho Karena wisowe Tapi kan iya, kan menurut aku sesuci peng pintu salah cuci lemah. Langsung wi luang menah We... wi nasi beres. Spelang, gampang. Allah sengit atau itu seng -sengit. Tiba -tiba Allah, loh kre. Musternya manfaatnya, onog juga. Islam mas? loh? Terus Terus suci, jadi halal, terus songgu kecan, isonggu kurban Babi, haram. Wah, pahaman. Kucu-cu pandang ngesu, tak mau Apa menek di tangan? Kira-kira maksudku deh. Maksudmu gini, di Islam do. Terus ne. sapi berbus, gue Islam belum sadar. mas. urusan Saya meneng rusak logi kamu Mas. Lalu tuh supok aku? Ya, masalah nazi situ deh. Gampang. Ini supaya itu wes hilang nazi sih. Nanti masalah haramnya. Apa dia armangan? Awalnya diminyu loh deh. Oh iya sesu. Laris yes. panis tanjung kimpul babi laris kita namu. Bre. Jumbukan nang. Hup. Madu sih. Yeah. Iya. Ini lagi, mana Nah, karbu loh, Sekitar gak nih? Sekitar harganya gitu, Meter terus gitu, gue. meter. Hai, enam meter, tiga kali enam, ya. Masuk awalan. gampang. iso, gampang masalahnya, masalah-masalah itu kita berbeda Lagu oh, ini? apa? Oh, okay. ini toh. oh, aneh gampang, ini di sini gampang yang penting sok dia mau duit gampang gue sejak zaman saya ini, siapa yang ngeragam duit oh, tidak masalah oke, masuk akal ini di dimosak kampung ya? kandangmu dirubuhnya Kowe Yang dianteming, kowe siap. Gampang, sepele. Masalah utamanya itu gede. Modal loh duit meneng. Ente duitku tuh, babok dikit, nalu kang dugaeng. Ada diladen-laden tukang, malah karyawan dibayarane. Rasakah yang penting tensing? Ya, kan di rumah. Ayo, yakin buang apa ya? Saya ingin naiknya contohnya, bapak, sobek, jaman hujan, hmm. ingin buat pipi yang tahun. Sukses toh, kok kaki ini untungnya oke? wong sing sukses, ubah hidup kita tuh ya. Kena memuncak mancing ini, aku jemu, buang murah, minta sana sudut toh. Hmm. Diperlukan pengutih, apa ya? Teman-teman, ya, habislah, minta pikir-pikir aja tenanan lur iki lho. Yo yo. Gembang yang sing tenanan, yo yo yo yo tok. modalmu ayo ndang. Ra urusan bisnis-bisnis buat dikelak lain telak Tak lek lain Ah, ora usah dilarang kan iki. Cek-cek, cek. Ya. Cek. Iki, kapan? Lekas apa? Orang go lekas-lekas. Utang-utange di musy masyarakat. Meneng, Dik. Ora urusan. Wong dadi wong aneh-aneh. Dadi wong biasa-biasa wae rasa kemrungsung, so. uraingnya aku esameng kok. tapi reko yang Ya, wis tak nunggu. hati. E e kalau aku tak jalan yang di baliknya kok jurnal doh aku kalau jurnal doaku, aku aku sumpah demi Allah maling kok nganggu sumpah berang aduh Be, dosamu mulanya aku rasa kekancan karena idiot karena pengaruh helek rontang rantung ranyam but gawe tak dedek dedet colong jupuk kene kalau aku balik kek loh kok jodoh gawang gawang kau coba barang ya uang kita dilok karole kekancan karu sopol uang kita kekancan karu uang celimer ayo ketularan dari uang celimer justru masih jati saya tak tulari ke api aku to ke api nopo apa? keelekan kuwi gampang nulari daripada keabian. Oh, nah, Wo modal usaha opo nyolong kalungku barang. masa depan adem, Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk masa depan. Masa depan kok maling? Kalung sing tok colong warisane Mbahmu. Sesuk tak waris anakmu. Kalung jimat aku berhasil tuku nak perlu tokonya tuku amulai, nak kalung Bali. <tuk> ya, tua di Oh, jauh pisan-pisan balik mlebu ngomah nge durung balik kayak kalungku jana iku roh bermaksud piye-piye ni mbok bojo mungki degatek ke iso ngadani bojo rak wiki ngele ngapunten maka kulokan dana ni ngajari anak ku colong jupuk mwaling gurdia pusi tinggul atas nama bisnis bisnis apa? bisnis rokok bisnis babi Jelek, apun bukan. Kueki samu gurdan karung rasa nitong gue papi ya? tahu mikir ke perasaan masyarakat. Kueki tak mau uang to pendatang. Buat tahu diri sitik. Rasa nangis. Beng, singku dunia nangis si masyarakat kene. Kau oh, pesak keluarga gini pes gawe ontran ontran, marak keuratan terem, marak kayak geding. <tuh> oh, kira tau di dek tuamu yo? Ya. Sepet aku ngeliat keraimu gini. itu